Halo guys, jumpa lagi nih masih bersama saya dan kali ini aku bakalan ngasih kalian pola trik terbaru dari Gate of Olympus atau Kakek Zeus guys ya. Dan kali ini aku bawa modal 170-an. Di sini aku pakai pola 10 manual, 10 turbo dan 10 quick plus di buy guys ya. di buy nya itu dua kali pengulangan trik ya guys ya, dua kali pengulangan trik. Maksudnya kalau 10 10 10-nya nggak dapat, ulangi lagi 10 10 10 baru di buy nah guys ya di sini di awal-awal masih diputar nah ini nih masih di awal-awal guys ya putar manualnya 10 kali nah kalau kalian penasaran dengan profitnya berapa nah simak aja video ini sampai habis guys ya oke di sini nah seperti biasa kalau habis the manual aku bakalan double bednya aktif tolong nah tidak usah lagi sini guys ya karena modal segini aku turunkan aja guys ya Langsung aku spin lagi di sini tuh uh, 10 turbo spin. 10 turbo spin aktif di sini guys ya. Oke. Okay. <tuh> Dan di video kali ini emang gak dapat uh, free spin atau gratisan sama sekali guys ya. gak dapat gratisan sama sekali, cuman hasilnya lumayan guys ya. Cuman hasilnya lumayan. Nah, disini nanti di akhir-akhir video itu bakalan kita dapat uh, red card card atau saku merah dari bonus dari pragmatik lumayan 300 ribuan ya. nah disini masih di quick nah ini di 10 quick uh, 10 ke 3 guys ya 10 ke 3 di turbo eh di, queen, uh, di quick speed di quick Spin sampai beribet ngomongnya cok <tuh> pokoknya polanya tuh 10 10 10 plus buy diulangi 2 kali guys ya diulangi 2 kali dulu uh, triknya 10 10 10 baru di buy nah. Modal 170 tadi guys ya. Modal 170 masih aman di sini. Nah, ini habis quick spin terakhir. Nah, di sini aku reset lagi. Nah, di sini nih. Manualin lagi 10 guys ya. Manualin lagi 10. Tiga skater nanggung kan? Nanggung. ayo dong us Oke. Kita spin manual-manual manja-manjain. 10 10 10 10 3 kali guys ya 10 10 nya 3 kali 10 manual 10 turbo dan 10 quick Plus nanti di buy Nanti ada aku buy tuh Ada momen aku buy spin ya guys ya <tuh> Nah disini kalian uh, Mungkin agak lumayan bingung dengan polanya guys ya Cuman profitnya lumayan guys ya Profitnya lumayan ditambahin Plus aku merah nanti ya Dapat di terakhiran Nah sini 10 turbo lagi Masih no double bet guys ya Masih no double bet Tapi di disini betnya naik bednya naik guys ya di pengulangan kedua uh, polanya itu naik bed ya dari tadi gak, dari, di awal tadi bednya segitu sekarang bednya 1200 nih guys ya nah disini aku tarik lagi ke quick spin 10 oke okay, lapak putaran <coughs> alhamdulillah oke okay, masih belum connect akhirnya dong yang gajah cantiknya keluarin dong oke okay, 3 spin dua spin, satu spin lagi dan ini habis nah guys ya. Aku merahnya connect. Nah. Oke, okay, hijau connect, biru. Oke, okay, mau. Nah, dan di sini Kak ya, di sini bakalan aku langsung buy spin ya guys ya. Di sini aku bakalan buy spin 120 ribu ini dia guys ya. Aku buy spin ya Bos ya berarti dua seperti kataku tadi Bos ya Seperti kataku di awal tadi, dua kali pengulangan pola langsung di buy kalau nggak dapat skater ya Nah kalian nggak dapat skater fisping gratisan makanya nah, aku buy 120 ribu nih guys Oke birunya connect Oke cakep Oke lumayan kali 2 guys ya kali 2 dong Oke cakep kali 3 nya connect lumayan kali 5 300 perak 1500 Connect, nice. Jam pasir hijaunya connect, kuningnya boleh, cakep. Kali lagi dua, nyongol. Nice, disini kali tiga lagi, lumayan. 7, 10, dan 13 perkalian, lumayan disini dapat mega-megalodonnya, guys ya. 53,000. 59 kali disini, sementara ya. Oke, okay. cincinnya connect kali 8, nggak tuh. Bơ kali 15nya connect juga, guys. Cantik. Kali 39. Oke, okay. sensasional, guys ya. 93,000. Kali 39. Sisa free spinnya tinggal 6 biji lagi nih. Oke 6 putaran lagi guys ya. Oke kali dua nya nyangkut. Kuning biru hijau connect. Lumayan. 1.300 dikali 41. Dapat lagi di sini super big guys ya. Super B nya keluar. Disini totalnya masih 209k. Berarti udah profit ya. Profit guys ya profit ya. Kita bayar cuma 120 ribu nih. Dapat 200 ribu. Oke sini dapat cashback ya. Itu apa tuanya uh, Grand prize, Grand prize pengumuman ya dari pragmatik 278 oke konek lagi kali tiganya cantik nah jam pasir connect enakan kalau kayak gini oh mantap beh cincinnya nanggung banget ya kan satu dua satu dua satu dua dua lagi ya dapat nice lagi dapat sensasional lagi di sini guys 200 lebih ya oke cakep naik ke 500 kali sini kita Naik ke 500 ribu, oke, kau lagi di sini kali tiganya. Wih, susunannya rapi banget tuh, cok. Merah, kuning, biru, sama gelas Amer ya. Sensa lagi guys, 74 kali 52 guys, bagi kali 52, cok. Kau lagi dong cincinnya. Nah, petir, petir, petir, petir, petir, petir, petir us, petir. Alah, kagak mau. Oke, 557 ribu, lumayan profit guys ya, boy. Kita Kita yang 120 lumayan lah ya profit profit profit profit profit guys ya profit disini nah ulangi lagi guys ulangi lagi polanya ya dari awal di 10 manual di bed 800 perak nih <coughs> bed 800 perak aku manualin lagi 10 guys ya aku manualin lagi 10 <coughs> oke okay. Oh ya sekali, uh, sekali lagi guys ya aku selalu ngingetin kalian kalau kalian mau main atau mau nyocol itu usahakan pakai dana kenakalan atau uang lepas, jangan pakai uang beras guys, guys ya. Jangan sampai guys ya, jangan sampai pakai uang beras. Nah, di sini aku turboin lagi 10 guys ya. Aku turboin lagi 10 dan naik bet di sini jadi 3000, double bet aktif. Kita cari free spin, kalau dapat ya syukur, kalau kagak ya udah. <laughs> Oke, okay, 1600 3900 3 kali pecah. Oke, okay, merahnya connect. 6300. Kagak ada petir. Oke, okay, biru. Hijau, oke. Okay. Merah dong. Nice, merahnya connect. Oke, okay, kuntainya connect juga. Oke, okay, cakep di sini 10 quick. 10 quick guys ya berarti seperti kataku di awal tadi bosku ya dua kali pengulangan pola 10 manual 10 turbo 10 quick dua kali diulangin nah kalau nggak ada apa free spin langsung aja di buy guys ya langsung di buy alhamdulillah bergalamin. masuk angin cok <laughs> oke tinggal satu spin lagi nah habis di sini guys ya umunya pecah juga lumayan 1.900 oke kuntainya connect 3.120 nah di sini bakalan aku ulangin lagi guys ya Aku ulangi lagi ke putaran manual 10. <tuh> ulangi lagi. Oke, cakep. Masih 500.000, masih profit guys ya, masih profit. Masih profit guys, masih profit. Masih profit ya. Modal kita 100 lebih tadi ya, 100 lebih, 170.000 kalau nggak salah. 170 ribu modalku di sini naik ke 500.000 udah lumayan. Oke, okay, 10 manual guys ya, 10 manual. Oke, okay, cakep. Oke, okay, ungunya pecah lumayan 1.500. Yo, oh, hijaunya juga connect, biru, ungu, hijau terus kuning. Oke, okay, merah delimanya pecah. Oke, okay, nggak mau bertir. Nah, di sini bakalan aku naikin bet 4.800 langsung aku buy, guys ya. Di sini langsung aku buy. Oke, okay, para 480. Nah, ini guys ya kita dapat saku merah 350.000. Oke, nanti juga bakal ditamain langsung ke hasil kita, guys ya. Hasil habis free spin ini ditamain langsung. oke di sini kita ada dapat 350.000 dari saku merah dari Pragmatic Fly. Oke, berarti udah cuan 350. Ditambah lagi kita buy spin 480 ini guys ya. Hasilnya belum tentu berapa nih, guys ya. Semoga profit. Semoga lebih dari modal kita beli yang 480, guys ya. Oke, cakep. Kali empat di sini guys ya, kali empat. Pokoknya kita udah dapat saku merah 350.000, nanti di total dirakhir nanti ya. Totalnya langsung di akhir, abis crispy, abis crispy spin ini. Totalnya berapa? Langsung ditambahin. Oke, cakep kali dua, kali enam, lumayan. <coughs> Pokoknya intinya polanya di sini, guys ya. Polanya itu 10 manual, 10 turbo, dan 10 quick plus di buy tapi di dua kali pengulangan uh, pola guys ya. 10 10 10 10 10 10, 10. baru di buy. Oke. Okay. Mungkin polanya agak ribet di sini guys ya. Pokoknya polanya agak ribet Cuman cuannya lumayan Plus di kita dapat saku merah ya. Hoki kita guys ya. Dapat saku merah dari Pragmatic Play ini. Oke, okay, cakep. Nah, di sini udah profit guys ya. 24.000 otomatis profit guys ya. Otomatis cuan di sini nyampe sekitar 500.000 ini kalau enggak salah. Oke. Okay. Pokoknya habis pre-spin ini langsung aku WD kan bosku. Di sini berarti cuan guys ya. Naik ke 900k kalau gak salah. Nice. Oke, okay, thank you ya guys untuk nikmatin video ini. Kita jumpa lagi di next video. Salam sensational dan bye-bye. Thank you guys ya. Nah, ini asin guys ya. Hmm.